Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati saya mulai kan Ustadz yang hadir ibu-ibu dan adik-adik puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tiada henti-hentinya kita senantiasa bersalawat atas Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. bahwa pada kesempatan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbaik Siapapun itu Pada hari raya, ini hari lebaran Anak yatim, anak yatim. Dan tentunya ini banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya Yang menitipkan hartanya untuk kegiatan ini Memberikan sedekahnya Di antaranya adalah Memberi makan kepada anak yatim Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan berkembang Bukan hanya di tempat kita ini Tapi juga berkembang di wilayah-wilayah lainnya Nah, ini ya ibu-ibu kemudian -ibu, adik-adik, mungkin ini sekilas orang memandang tidak begitu penting sekilas tapi ingat satu rupiah menentukan e perkembangan ekonomi kita satu rupiah Atau karena kita, atau kita tidak punya uang 100 rupiah, rupiah bensin tidak, rupiah, tidak bisa beli. Benar, Bu? Nah, maka itu pesan saya yang pertama. Jangan menunggu kaya rupiah. untuk bersedekah. Karena sungguh harta kita yang sebenarnya itu, itulah yang ikhlas keluar dari kita. Walaupun 1 rupiah. Jika itu berbentuk uang. Walaupun 1 rupiah. Itulah sesungguhnya harta kita. Harta yang belum digunakan, itu bulu-bulu. Yang kedua, jika ada kegiatan seperti ini, saya kena banyak kenal orang, dan saya banyak dikenal orang, saya banyak guru wa dan medsos, tidak sedikit, Yayasan-yayasan saudara kita anak yatim piatu dan sebagainya minta sumbang kepada saya Banyak sekali Dikira saya orang kaya raya Tapi saya jawab Maaf Bapak Maaf Bapak Tetangga saya masih banyak yang miskin Tetangga saya masih banyak yang butuh pertolongan Saya hanya bisa mendoakan Yayasan-yayasan saudara Bapak-bapak ibu Berkembang Karena tidak sedikit Saudara-saudara kita Datang ke sebuah yayasan Foto-foto cepat-ceplek Masuk berita Sedangkan tetangganya kelaparan Esensi agama Islam tidak ada di sini. Maka, saya bilang sama Bunda, kalau hanya mau saya terkenal gampang, siapkan media banyak, kita bayar alasan liput, gue oh, tersebar ke mana-mana. Tetapi ingat, esensi Islam bukan di sini. Esensi Islam adalah tetangga di Bani. Dan saya berharap. Karena ini adalah kegiatan umat Islam Janganlah berpikiran, berpikiran hanya membantu anak yatim yang yatim umat Islam itu? Karena di dalam Islam tidak disebutkan Bantulah, Bantulah anak yatim khusus Islam tidak ada Yang ada adalah berikan makan kepada anak yatim piatu seperti manusia ciptaan Tuhan tanpa mengenal agamannya saya pernah diskusi, diserang berdebat Oh tidak bisa pamer tidak bisa pempis ini khusus umat Islam saya bilang seandainya Al-Quran ini khusus untuk umat Islam bukan untuk umat manusia berarti terlalu kecil pemahaman Islam kita. sangat di disitulah kita tidak menghargai cintaan Tuhan jadi Mari Siapapun itu anak yatim iya, lihat, baik, baik itu piatu, baik itu janda, jompo, jompo Di membantu Jangan lihat jaman Apalah latar bat belakang sukunya Agamanya, jaman, rasnya, ini, etnisnya, golongannya jaman, Tapi niatkan dalam hati ya Tuhan, Tuhan Mereka juga cipta amat seperti anda. saya Karena sudah mulai ada pergerakan-pergerakan Yang mengaku dirinya kelompoknya yang paling benar Kelompok lain Tuhan. salah Tuhan. Jangan sampai masuk di hati kita itu nah, ini Ini pesan dari saya Pada kesempatan ini Dan semoga Anak-anak kita ini Yang saat ini menjadi yatim Ada yang piatu Bahkan mungkin ada eh, Janda, ada jompo Dan kita semua saling mendoakan Agar di masa-masa datang Kita Senantiasa diberikan kesehatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang kalah demikian ibu insya Allah karena ini akan saya sebar info ini yang penting kita jangan sampai membentuk suatu yayasan itu dijadikan bisnis Ya, jangan jangan sampai, sampai kita berniat untuk menjadikan sebuah bisnis. Itulah, nah, nah, nah, ini saja. Semoga semakin berkembang ke depan. Marawis juga ya? Marawis tambah mantap ya? Ya, marawis tambah mantap. ini, mudah-mudahan suatu saat bisa tampil di Monas. Wah, walaupun kesana cuma jajan-jajan, ya. Terima kasih, mantap Mar, eh, Marawisnya, ibu-ibu juga Mantap luar biasa, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh